Sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Baik kita yang ada di tempat ini Maupun kita yang ada di rumah Kita mau sama-sama Kita beribadah pada pagi hari ini Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami ingin memuji, memuliakan namamu Tuhan Yesus. Kami ingin menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lebih dari pembenang, haleluya Puji Tuhan Sebentar kita siapkan hati kita Untuk kita menyambut firman Tuhan Haleluya Yesus Kami siapkan hati kami Tuhan Untuk kita beri dengan kebenaran firmanmu ya Yesus Karena kami percaya Tuhan Setiap kebenaran yang disampaikan Akan memerdekakan kami Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mengerti setiap rencanamu. Tuhan, dalam kehidupan kami, Tuhan, membawa kami ke dalam sempurna. Kami naikkan kepadamu, ya Tuhan, karena pada saat ini, Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan, mengagungkan, membesarkan nama Tuhan, karena nama Tuhan yang terbesar, nama Tuhan yang berkuasa, nama Tuhan yang ajaib dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Biarlah puji-pujian kami menjadi dupa yang bau harum di hadapan Tuhan, yang berkenan kepadamu, ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan Jamalah hati kami Kuduskan kami Tuhan supaya firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar oleh hambamu Membawakan berkat buat kami Memberikan buat kami kekuatan daripada Tuhan Kekuatan roh kudus yang memampukan kami menjalani hidup ini mengiring engkau Tuhan Tuhan kami berdoa Tuhan pelelang Tuhan yang sudah melayani Tuhan pakai mereka hari-hari akan hari-hari akan datang berkati pekerjaan mereka berkati usaha mereka berkati di dalam melayani Tuhan roh Tuhan dan urapan Tuhan tetap menyertai. Pelayan-pelayan Tuhan, dan kami membawa hamba-Mu Yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Berfirmanlah Tuhan, purna-pahal menjepai hamba-Mu rahasia, rahasia firman Tuhan dibukakan Karena firman Tuhan itu berkuasa Dan purna-pahal menyampaikan hamba Kalau Kali lagi kami minta kepadamu Tuhan Layakkan kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan Karena firman-Mu Tuhan itu suci dan kuduskan Kudus Tuhan dan Kudus dan kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengar firman Tuhan. Amin. Haleluya Haleluya Segala puji Kemuliaan, hormat bagi Tuhan Kalau pada saat ini Kembali kita Untuk minggu kesekian Kita masih Diizinkan oleh Tuhan Boleh berkumpul Di tengah-tengah keluarga kita Di tengah-tengah Uh, sidang jemaat Tuhan walaupun kita tidak beribadah secara uh, ibadah raya di gereja tapi pada saat ini kembali kita masih diizinkan Tuhan boleh beribadah di rumah kita masing-masing lewat ibadah online service pada pagi hari ini baiklah Bapak Ibu keluarga jemaat yang dikasih Tuhan kita segera saja masuk di dalam pembacaan firman Tuhan terambil di dalam dua Samuel 2 Samuel pasal yang ke-22 2 Samuel pasal 22 Ayatnya yang ke-31 2 Samuel 22 ayat 31 Kita bangkit berdiri Baik yang pelayan-pelayan di gereja Maupun yang ada di rumah, mari kita berdiri, kita bacakan ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga, dua, tiga. Adapun Allah, jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Terima kasih, silahkan duduk. Saudara saya baca sekali lagi untuk saudara. Adapun Allah, jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung pada Allah. Di dalam Mazmur ayat yang sama dikutip oleh Mazmur di dalam pasal 18 ayat yang ke eh, pasal 18 pasal 18 ayat yang ke-31. Kita lihat di sana sama ayat ini bunyinya Saudara. Kita melihat di sini bahwa adapun ada adapun Allah jalannya sempurna Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai. Jadi kita melihat di sini Saudara, ada Allah jalannya Allah itu sempurna. Dan sabda Allah itu murni. Hari-hari ini, saat-saat ini kita menjadi berbeda dengan hari-hari dua bulan yang sebelumnya. Di mana kita kebebasan kita berubah secara gratis gratis dalam kehidupan ini kenapa saudara? karena terjadinya pandemi corona ini atau covid-19 ini membuat banyak banyak hal yang berubah dalam kehidupan ini bahkan rasa takut menimpa setiap manusia golongan manusia serata kehidupan sosial manusia tingkat kehidupan sosial manusia bahkan kedudukan apapun dia jabatan apapun dia tidak mengenal siapa dia semua orang menjadi berubah karena situasi pandemi corona hari ini oleh sebab itu saya katakan tadi kita bersyukur kepada Tuhan walaupun kondisi seperti ini maka engkau yang mengikuti ibadah pagi ini yang beribadah bersama dengan keluarga, ini semua satu, satu kenyataan kita menjadi Kristen, menjadi pengikut Yesus yang sejati di dalam Tuhan, karena Alkitab ini berkata: "Adapun Allah jalannya sempurna, adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni." Kita harus kebenaran firman Allah. Amen. Amen. Kita sempat khawatir pada minggu pertama saya, katakan bahwa ketika kita... yang kita kita akan menjadi penonton. Karena Dia perisai kita. Tema kita pagi hari ini Tuhan adalah perisai atau Allah adalah perisai. Kita melihat di sini Saudara. Tadi saya katakan bahwa di dalam uh, Mazmur 89 kita lihat pembandingnya Saudara ayat 19 dia berkata gini. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan saya katakan tadi, adapun Allah jalannya sempurna kata firman. Sabda Tuhan itu murni, maka kita lihat kata firman Tuhan, sebab perisai kita kepunyaan Tuhan. Dan raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Jadi kita harus yakini kebenaran Allah perkataan firman Allah bahwa Dia rancangannya Saudara, jalannya Tuhan dikatakan tadi ini, jalannya sempurna memang kesempurnaan Allah tidak bisa diukur oleh kemampuan daya pikir kita otak kita yang kecil ini tidak mampu memahami rencana Allah dalam hidup kita yang dapat kita lakukan hanya kita bisa mengalir dan mengalir dalam rencana Tuhan kita menyerahkan diri kita hidup takut akan Tuhan kita hidup menurut kebenaran Allah karena firman sabda Allah dikatakan ini Ketika Engkau berkata Tuhan berkata Dia lindungi, kenapa kenyataan sekarang kita lihat buktinya banyak anak Tuhan juga yang harus kembali harus mengalami namanya kematian. Terus apa yang kita mau katakan? Apa Tuhan salah? Apa Tuhan keliru? Apa Firman Tuhan itu nggak benar? Kehidupan manusia Allah sudah menggarisinya sampai dimana kehidupan kita. Tapi ada satu hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita bahwa Allah itu jalannya sempurna karena rancangan Allah bukan kecelakaan tapi damai sejak Rame. Ketika kita pahami itu, kalaupun saat ini ketika pandemi ini datang, saudara dan ada anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan itu rahasia Allah bagi kita. Tapi bersyukur kepada saya dan saudara pada pagi ini. Engkau sementara menikmati Firman Tuhan dan coba kau melihat ke dalam hidupmu apakah perisai itu kepunyaan saya dan saudara karena kita berlindung kepada Tuhan. Tema pagi hari ini Allah adalah perisai dan kalau Allah perisai, kenapa Allah menjadi perisai? Karena umatnya anak Tuhan, gereja Tuhan, orang percaya dia berlindung kepada Tuhan yang percaya katakan Amin jadi ketika kita berlindung kepada Tuhan, ketika kita ada bersama dengan Tuhan maka kita nggak perlu takut kita lihat saudara, kalau kita lihat persenjataan, perang, saman kuno itu pedang, tombak, anak panah tidak seperti sekarang atau modern sekarang, peluru bom, bahkan peluru kendali jarak jauh dan selain sebagainya, dan untuk menghadapi peperangan musuh, maka diperlukan risai ada ada, ada perisai, ada ada pertahanan yang harus mereka buat di dalam dalam kehidupan mereka. Kalau kita melihat dalam kamus Indonesia, perisai itu berarti alat untuk untuk alat untuk melindungi diri atau menangkis senjata atau tameng. itu namanya perisai. Kalau kita kembali kepada saya dan Saudara, saya katakan tadi secara rohani, sama sekarang ini maka kita akan menghadapi Alkitab katakan di dalam Efesus maka 6 kita akan menghadapi ketika kita menghadapi secara rohani Saudara kita akan berperang secara rohani dikatakan dalam Ibesus ini bahwa kita kita akan menghadapi serangan musuh maka diperlukan perisai itu yaitu perisai iman kata Rasul Paulus dalam Ibesus ini maka sekarang kita lihat Saudara kalau kita tahu ini strategi iblis akan membawa kita di dalam rasa ketakutan, kekhawatiran kebimbangan, dan meragukan firman yang murni tadi jalan Allah yang sempurna tadi maka kalau kita kembali kepada kebenaran Allah percaya kepada Allah, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, kalau engkau mau mendapatkan perlindungan kalau engkau mau mendapatkan Allah menjadi perisaimu, maka engkau harus berlindung kepada Tuhan amin amin, artinya kita hidup di dalam pimpinan kuasa dan firman Tuhan kita hidup di dalam kuasa dan firman Tuhan, maka kita akan berhak, kita akan kita akan klaim janji ini, Tuhan engkau yang akan melindungi engkau akan menjadi perisai saya dan saudara, karena saudara kalau kita lihat, saya lihat di dalam kamu saudara, perisai itu sebagai Uh, sebagian dari perlengkapan perang yang dipakai untuk pertahanan diri itu dalam perjanjian lama saudara sering juga kali disebut uh, sering kali dibuat atau disalut dengan emas atau dengan tembaga dan juga disebut sebagai kepunyaan Allah dalam emas tadi. dan gambaran prisa ini berarti perlindungan orang percaya oleh Allah dari segala sesuatu yang dapat membinasakan mereka dalam arti rohani dan yang kekal jadi ketika kita memiliki perisai alam, maka kita ada perlindungan secara rohani dan kehidupan yang kekal akan menjadi milik kita, Amin. haleluya saudara, makanya kita harus mengerti dulu saudara kita itu berlindung kepada Tuhan atau enggak orang yang berlindung kepada Tuhan saya sudah sampaikan minggu ke sebelumnya dia patuh kepada Firman, dia tunduk kepada Firman, dia melakukan Firman, maka orang inilah yang berlindung kepada Tuhan. Dan ketika kita mengerti bahwa Allah itu perisai kita, perisai itu kita sudah lihat tadi, sebuah perlindungan, sebuah tameng dalam hidup kita, supaya kita mampu menang panah-panah api dan ini itu yang akan menyerang saya dan saudara, menguji kita membawa kita untuk dekat kepada Allah, saya katakan tadi seringkali kita bisa katakan Tuhan sudah meninggalkan kita, tunggu dulu Tuhan izinkan segala sesuatu dia ingin membuat kita semakin mengerti kehendak Allah semakin memahami bahwa Allah itu berdaulat dalam segala perkara men, mas ketika kita ada masalah, ketika kita berteriak, kita berseru seperti daun dia berseru dalam pembaca dalam dua semua ini saudara Ketika kita berseru kepada Tuhan Kepada Daud berseru kepada Tuhan Ketika dia adalah menghadapi masalah-masalah yang sukar Dia memuji Tuhan Maka Tuhan meluputkan dia Makanya dia berkata dalam ayat 21 Dalam pasal yang, yang sama tadi dia katakan begini sudah dalam suatu Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allah Aku sebagai orang fasik sebab segala hukumnya aku perhatikan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang Aku berlaku tidak bercelah kepadanya. Dan menjaga, di, menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku. Sesuai dengan kebenaranku. Sesuai dengan kesucian di depan matanya. Terhadap orang yang setia. Tuhan berlaku setia. Terhadap orang yang tidak orang Orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku bulat belit. sebangsa yang tertindas, engkau akan selamatkan, tetapi matamu mu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Karena engkaulah pelita yang, karena engkaulah pelitaku, ya Tuhan dan Tuhan menyinari kegelapan karena dengan engkau aku berani menghadapi dan seterusnya seran bisa baca di rumah kita lihat saudara, kebenaran kita kesucian kita ketaatan kita kepada firman Tuhan, ternyata yang menentukan bahwa perisa itu menjadi milik saya saudara, amin jadi kalau engkau tidak melakukan firman jangan klaim perisa itu kalau engkau tidak melakukan kebenaran Allah, engkau tahu. Tapi engkau tidak melakukan ini, bahaya bagi engkau. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus? Kekayaan dunia ini tidak bisa membayar satu jiwa, karena jiwa di hadapan Tuhan itu mahal harganya. Jadi, mari hargakan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk saya dan saudara kita. Lihat kembali kepada pembacaan ayat emas kita pagi hari ini bahwa dialah tempat perlindungan dia perisai karena kita berlindung kepada dia dia menjadi perisai karena kita berlindung kepada dia untuk kita bisa menjadi menjadi untuk menjadikan dia perisai dalam hidup kita maka pertama yang harus kita lihat posisikan perisai itu di mana Saudara dalam hidup kita di depan karena perisai tadi tampil di depan di tengah-tengah di tengah-tengah badan kita, supaya ketika kita berperang, perisai ini menjadi pengaman hidup kita dari senjata, dari panah-panah si jahat yang ada di dalam episode 6 itu. Kita lihat sudah ketika Engkau di depan bicara saudara ada apa di depan kita ada hati. Amin. Hati kita harus dijaga oleh Firman dan Roh Kudus hati kita yang tempatkan dia yang terutama Matius 6 ayat 33 ada di hati kita di hati kita tertanam kerajaan Allah kehidupan yang kekali itu dalam hidup kita dan ketika itu terjadi saudara maka kita lihat bagaimana Allah meredakan angin topan itu ketika Allah sudah melakukan pekerjaan yang mulia maka dia berkata begini saudara dalam Markus 4 ayat 35 pada hari itu waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang." Di tengah perjalanan mereka, maka datanglah angin Tuhan itu mengamuk sehingga rauh mereka kata Alkitab dimasuki oleh air dan hampir tenggelam. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di Buritan Di sebuah tilam, maka murid-muridnya Membangunkan dia dan berkata Nya Guru, engkau tidak peduli Dengan kita saudara seringkali kita tahu Bahwa kita punya Yesus Dalam hidup kita, amin Punya Allah yang hidup dalam hidup kita Tapi kita tempatkan dia Di tempat yang tidak benar Di tempat yang tidak Seharusnya dia tempati, Saudara kita tidak hidupkan dia dalam hidup kita bukankah dia hidup di baiknya yang kudus tapi kita tempatkan dia di buritan, kata firman Tuhan sehingga ketika ada pada yang luar biasa ini mereka baru ketakutan mereka akan guru, engkau tidak peduli kalau kita akan binasa ini akibatnya kalau kita tidak menempatkan Yesus Tuhan itu menjadi komandan kita, menjadi panglima kita, menjadi penuntun kehidupan kita. Maka kita akan kecewa ketika ada menghadapi badai, menghadapi pencobaan. Kita akan menjadi khawatir, bahkan mungkin kita akan panik dan berkata Tuhan keadaan ada. Padahal Tuhan ada bersama dengan kita. Apa ya? Jangan takut saudara. Tempatkan Yesus di hatimu, dia menjadi prasayamu. Ketika ada topan, dia akan berkata berhentilah kau maka saat itu akan itu berhenti Tuhan kata Tuhan katakan, di mana iman kamu dimana, dimana percaya kamu tapi ketika kita tahu tempatkan di hati kita, kita percaya sebenarnya. ada tekanan ada sakit hati ada intimidasi ada sesuatu yang membuat engkau kecewa sebagai ibu rumah tangga sebagai bapak rumah tangga, sebagai anak-anak engkau mungkin kecewa dan berkata kenapa harus begini tapi ketika engkau punya iman karena Yesus ada di hatimu engkau menyerahkan itu Tuhan Yesus tolong saya maka dia akan menolong Amin? yang kedua saudara kita lihat perisai itu kita jadikan perisai itu untuk dijadikan uh, tamen perisai dalam hidup kita ketika ada panah-panah itu datang panah api itu dalam episode 6 16 maka kita akan lihat saudara eh enam enam belas itu saudara bisa baca saya di rumah melihat waktu saya tidak ada waktu untuk baca. Kita melihat anak panah ini si itu bisa berbentuk apa saudara? Maka anak panah itu bisa berbentuk kesombongan kita, keantuan kita, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan membuat anak panah itu menghantam kita dan kita menjadi panik. Dan kita lihat saudara anak panah itu bisa berbentuk egois, keegoisan kita, nafsu hawa nafsu kita yang berlebih-lebihan itu membuat Allah nggak bekerja karena kita menjadi panik sudah anak-anak itu bisa berbu bisa berbentuk juga uh, kekhawatiran hidup dalam Matius 6 ayat 34 sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari ketika kita ada bersama dengan kerajaan alam mencari Tuhan, mencari kebenaran dan kerajaannya maka kita tidak perlu khawatir, kata firman Tuhan hari ini Tuhan cukupkan uji Tuhan besok ah, sudah jangan berpikirkan tapi iman kita iman kita harus kita iman itu dengan, dengan benar Galatia 5 ayat 16 dia berkata begini bicara tentang kedagingan maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Ketika engkau tidak hidup di dalam roh Maka ketika engkau Menghadapi Sebuah tekanan Sebuah ujian Sebuah ketidakharmonisan dalam hidupmu Engkau akan bertindak salah Kenapa? Karena engkau tidak menghidupkan Peran roh kudus Dikatakan tadi Sabda dan roh kudus itu Dia murni Ketika engkau ada di dalam pimpinan roh kuasa firman itu adalah mereka, maka ketika engkau menghadapi banyak umur pergumulan, Yesus kalau mau menghadapi itu saudara, ketika dia di taman kaisermani, dia, dia tahu berat penderitaan itu. Kalau dia tawa hati, maka kita akan diselamatkan. demikian juga dengan saya dan ya, saudara, sering kali kita menghadapi semua, semua kenyataan yang pahit. Yang secara logika gak boleh kita terima, gak bisa kita terima. Tapi itulah yang izin Tuhan izinkan. Sama seperti Yusuf, gak mungkin harus dijadikan, kan Diju ya, dimasukkan ke sumur kosong, dijual, dimasukkan di penjara. Itu tidak secara logika tidak mungkin, karena ada perjanjian di sana. Allah katakan dia menjadi sesuatu yang hebat. Tapi karena tidak, tapi karena dia mau menerima itu, semua kenyataan itu, maka Allah buktikan kuasa Tuhan itu. Amin. Haleluya. Ya itulah jadi yang yang membuat ketika kita kita jadi sasaran anak panah itu. Dalam bentuk apa? Alkitab katakan supaya kita harus memakai perisai iman dalam Efesus uh, 6 ayat yang ke-16. Kita harus memakai perisai iman ketika ada anak panah yang akan membuat kita tadi ke kebimbangan terhadap firman Allah. Iblis memberikan kebimbangan kepada Hawa ke Jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ini ya, putar Firman itu membuat kekhawatiran, akhirnya dia jatuh dalam dosa. Tapi firman Allah katakan Allah itu jalannya sempurna. Sabdanya itu murni, amin. Ketika engkau terima dengan benar, dengan sungguh-sungguh dan lakukan, maka dia menjadi perisai karena kita berlindung kepada dia. Dan kita lihat saudara, ketika ada anak panah itu datang kepada kita karena kita punya perisai iman di dalam Yesus tadi maka kita mampu menanggul, kita mampu menolak, kita mampu menyingkirkan kebimbangan tentang Firman Allah ke eh, kekhawatiran hidup ini karena biasa mau makan apa, nggak ada pekerjaan lagi, tidak usah kita khawatirkan Tuhan yang bertanggung jawab dengan hidup kita Amen dan hawa nafsu kita tadi mampu mengendalikan itu. karena kita tahu saya milik Tuhan saya boleh tertidak saat ini tapi saya tahu Tuhan tidak buta dia mampu melihat dia mampu akan menolong saya, amin anak-anak keegoisan itu pun datang, kita akan sadar bahwa kalau saya hidup seperti ini, maka saya akan dibawa oleh Iblis, jauh kepada Tuhan kenapa? kita harus miliki perisai iman iman yang percaya kepada firman dan roh kudus yang terakhir saudara bisa itu berfungsi sebagai pelindung jadi ketika kita memahami arti firman Allah ini Allah itu adalah pelindung bagi kita naum 1 ayat 7 berkata saudara Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya masmur 33 ayat 20 jiwa kita jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dia penolong kita dan berisai kita jadi Tuhan itu pengungsian tempat kita mendapatkan kenyamanan hanya kepada Yesus ketika jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, amin amin saudara jangan kita panik dengan situasi saat ini, hari-hari ini bukan semakin baik saudara yang positif hari ini, hari ini hari ini, hari ini saudara Mungkin sudah nanti 500-an, 550 ribu, 500 ribu lebih. Limunado saya dengar menikah karena akibat acara keagamaan di Sulawesi Selatan. Dan mereka yang balik ke munado itu semua berdampak. Dan ada kelebaran di sana ada rasa takut yang luar biasa terjadi di hari ini tapi kita lihat perisai berfungsi sebagai pelindung kita, amin? dia tempat pengungsian kita artinya saudara kita bisa berlindung kepada dia dia menjadi pelindungan kita ketika kita melekat dengan Tuhan Yohanes 15 ayat 7 jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu Minta apa saja yang kamu Kedaki dan kamu akan menerima. Kita lihat saudara, kalau Tuhan tinggal kepada kita dan kita tinggal di dalam Tuhan, kita melakukan Firman Allah banyak orang tahu Firman tapi tidak melakukan saudara. Dia mengukur secara Firman itu dengan logika berpikir dia maka dia akan gagal. Maka kita katakan saudara, ketika itu dikuasai dengan kedagingan maka ukuran yang kau pakai itu ukuran daging. Engkau tidak memakai ukuran Firman Allah tapi hari-hari ini hilangkan ukuran lagi itu saudara. Allah berkata buktikan kasihmu kepada Allah lewat apa, ketika aku telanjang ketika aku lapar ketika aku tidak ada pakaian dan kau mau aku pakaian murtunya yang kapan Tuhan domba-domba yang kapan pada saat kau melakukan kepada orang lain maka yang kau mau kepada aku dan mereka yang kami Tuhan katakan, engkau tidak melakukan hati-hati saudara maka kita katakan bahwa ketika engkau memikirkan hal-hal keuntungan pribadi Maka kau terlibat dalam kedagingan tadi Maka kita katakan sulit orang yang sukses itu, orang yang berhasil itu masuk surga Ketika pikirannya, hatinya hanya terpaut kepada kekayaan itu Kekayaan harta tidak menjamin kita masuk surga tapi yang menjamin kita masuk surga yaitu ketaatan melakukan firman Tuhan yang percaya katakan? Amin. Puji Tuhan sebentar lagi sebentar. kita berpembelitian Haleluya, kita lihat saya akan tutaskan saja saudara, kita lihat bahwa saya katakan tadi, ketika engkau mengatakan bahwa dia menjadi pelindung kita karena kita dekat dengan Tuhan Tinggal dengan Tuhan Dan dia ada bersama dengan kita Dan kita melakukan firman Ketika itu kita lakukan Berarti iman kita disertai dengan perbuatan Yakobus 2 ayat 11 Berkata begini Saya bacakan kan Bukankah Abraham Bapak kita Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya Ketika ia mempersembahkan Isa Anaknya di atas bejman Itu nangasakal saudara Anaknya dipersembahkan Tapi karena berita Tuhan Perintah Tuhan, kalau kau mengasihi aku, maka kau harus mengasihi sesamamu. Perbuatan itu yang perlu dinyatakan hari ini di saat itu sulit, di saat itu tidak berdaya. masih kau bisa menjadi seperti seorang janda yang miskin, dia menyerahkan dua peser, satu duit itu saudara, yaitu satu duit untuk persembahan bagi Tuhan. Beranikah kita melakukan seperti janda Sarpan, yang mendapatkan hamba Tuhan yang tidak tahu diri boleh dibilang. Sudah gak punya apa-apa disuruh Bikin dulu untuk Tuhan Tapi ketika dia taat, maka dia selamat Keluarganya selamat Kita lihat saudara, ayat yang berikutnya Kamu lihat bahwa iman bekerja Dengan perbuatan-perbuatan Oleh perbuatan im itu Iman menjadi sempurna, ayo yang lupa saja Jadi kamu lihat bahwa manusia Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya Dan bukan hanya karena Imannya Jadi iman disertai dengan perbuatan Mari kita diselamatkan Dari setiapnya banyak Airnya, dan saudara Perisai ini menggambarkan atau berfungsi Dia perlindungan Allah Perisai perlindungan Allah Perisai itu anugerah Allah bagi saya dan saudara Perisai itu kesetiaan Allah bagi saya dan saudara Dan perisai itu keselamatan Allah bagi saya dan saudara Dan terakhir Perisai itu menjadi perisai iman Untuk dapat menahan Panah-panah api yang jahat itu Tuhan kiranya ber berkati kita semua Jika saudara ingin mengalami Perlindungan Tuhan Belajarlah selalu mengutamakan Tuhan Mengendapatkan Tuhan dalam hidupmu Dan izinkan dia selalu Menguasai hati kita Bentuk kita menjadi sesuai dengan Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan kiranya Memberkati firman Tuhan Mari Jumat Tuhan yang di rumah Kita mau katakan Aku percaya akan engkau Tuhan Terima kasih mari Bapak ibu yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, aku percaya, amin, aku percaya akan dia, dia. kesusahanmu, dia tahu apa yang kau butuhkan saat ini dia mau menolong engkau ketika engkau melakukan firmanmu, firman Tuhan itu dengan benar amin haleluya Kami boleh menikmati pujian penyembahan. kami Kami kembali boleh menikmati Kebenaran firmanmu Tuhan adalah Perisai kami Ketika kehidupan kami Berlindung di dalam engkau Ketika kehidupan kami Hidup di dalam kebenaran firmanmu Engkau ada bersama Dengan kami Kami bersama dengan engkau Dan melakukan firmanmu Maka kami klaim dengan Tuhan yang sejati Terjadi bagi gereja-Mu Tuhan Bagi umat-umat-Mu yang percaya Kepada Engkau. Kuduskan dan sucikan kami Bapak, Bahwa kami dalam Perkenanan-Mu Di tengah-tengah perkumpulan hidup Di hari-hari ini Kami diberi kemenangan kami diberi pelindungan Kami diberi penyertaan Tuhan Sehingga kami boleh melihat Tangan Tuhan ketika kami Tidak berdaya Tangan memengangkan kami Menopang kami Memulihkan kami Menyembuhkan kami Membebaskan kami sehingga kami boleh berglori, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu pada pagi hari ini. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini sedang ada di hadapan Tuhan. Engkau lihat mereka saat ini Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi yang ada Tuhan. Roh Kudus hadir dalam hidup mereka saat ini. Roh Kudus lawati mereka. Roh Kudus jamaah mereka saat ini Apapun perkumpulan mereka, Tuhan, kami percaya janji Firman-Mu. Jalan-Mu sempurna, sanggup murni, janji-Mu. Ya, dan Amin, kami percaya Bapa dalam nama Yesus. Kami lepaskan damai sejak Tuhan, kami lepaskan kemenangan dari Kristus. Jawaban dari Tuhan terjadi bagi mereka Yang lemah dibuatkan Yang susah dihiburkan Yang sakit oleh kuasa bilurmu Mereka terima kesembuhan pada saat ini Tuhan Kalau ada di antara mereka yang saat ini Tuhan Mungkin menghadapi meja yang kosong Mungkin menghadapi pekerjaan yang tidak pasti Bahkan mungkin yang sedang mencari pekerjaan Hamba bawa dalam nama Tuhan Yesus Pelas kasihanmu turun buat mu Tuhan pelas, pelas kasihanmu ada bagi mereka Ampuni jika mereka bersalah hadapan Tuhan Kuduskan kami dalam nama Tuhan Yesus Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Mereka diberkati oleh Tuhan Mereka dijawab oleh Tuhan Karena ini kebenaran firman Kami klaim janjimu Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau berkati kami semua yang hadir. Di rumah Tuhan maupun di rumah Tuhan Berkati kami di minggu ini Berkati rumah tangga kami Berkati masa depan kami Semua kebutuhan kehidupan kami Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Karena pada saat ini Tuhan Kami hanya mencari Engkau Mencari kerajaan Allah dan kebenaranmu Maka kami percaya janji Tuhan Engkau yang akan bertemu jawab dengan hidup kami Berkati jemaat-jemaat yang sudah diberkati Tuhan Jadikan mereka pelaku firman Tuhan Sehingga ketika mereka diberkati Tuhan Dan engkau berkata Lihatlah lingkunganmu, keluargamu Sesama umat-umatmu Ketika mereka tidak memiliki sesuatu Tanggung jawab kita yang diberkati oleh Tuhan Kerjakan firman Allah dengan iman Pasti kita diberkati oleh Tuhan Terima kasih Tuhan Berkati jemaat-jemaat yang sudah rela dan selalu mengambil bagian dalam pelayanan kasih itu Tuhan. baik dalam pelayanan peduli kasih diakonia, pelayanan utuh warga sekitar gereja, hamba bawa dalam doa di hadapan, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati masa depan mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus jadikan semua itu berkat. Terima kasih Bapak. kami berdoa sepanjang minggu ini Tuhan tolong. Seluruh jemaat Tuhan berkati kami Di tengah-tengah situasi Yang tidak pasti ini Kami percaya Tuhan Immanuel Bersama dengan kami Kami berkati rumah tangga, kami berkati pekerjaan mereka Kami berkati kesehatan Dan kami berkati Tuhan Kami akan ketemu lagi Minggu depan bersama-sama bisa memuji Memuliakan nama Tuhan Terpujilah namamu Bapa Kami berdoa kepadamu Tuhan Mereka yang sudah dengan iman Membawa persembahan-persembahan di hadapan Tuhan Persembahan-persembahan baik Persembahan-persembahan yang harus mereka bawa dalam uh, um, uh, Persembahan operasional Tuhan Persembahan komisi pelayanan kasih Tuhan kami berdoa Mereka yang membawa persembahan untuk hambamu Pelayanan pekerjaan Tuhan Mengembalikan milik Tuhan Kami bawa semua di hadapanmu Tuhan Bukakan pintu Berkat tingkat tingkap planet dari surga curahkan berkat yang melimpah jasmani yes, dan rohani. Diberkati keluarga pribadi masa depan kami semua. Bahkan jemaat GPT engkau berkati. Terima kasih Bapak diberkati pelayan-pelayan yang sudah melayani pada saat ini Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati pribadi mereka, berkati masa depan mereka, berkati pelayan mereka. Semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa siapa untuk bangsa kami. Kami berdoa buat Indonesia, Tuhan Indonesia adalah Indonesia penuh dengan kemuliaan dari Tuhan. Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia ini, Tuhan, ada anak-anakMu yang berdoa buat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mereka berdoa, memberkati, ikut memberkati bangsa dan negara kami. Kami berkat Indonesia, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia penuh dengan kemuliaan. Indonesia penuh dengan damai sejahtera, belas kasihan Tuhan pengampunan mau no! turut buat bangsa kami Tuhan, biar bangsa kami tetap takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Sebab itu Tuhan kami berdoa buat Bapak Presiden, buat pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden waktu Presiden Tuhan, Kabinet Kerja yang ada lembaga tinggi negara, tinggi negara Tuhan, kami serahkan mereka TNI, Polri, semua yang terlibat dalam pemerintahan yang ada, tingkat pusat, provinsi, kota, kabupaten, Tuhan, bahkan kecamatan, RT, RW sampai RT, kami serahkan semua dalam nama Yesus. Mereka bekerja sesuai dengan tanggung jawab mereka. Mereka bekerja dengan takut akan Tuhan, sehingga percaya Tuhan dalam situasi yang kami hadapi saat ini, Tuhan menghadapi pandemi corona covid-19 ini Tuhan kami boleh bergandengan tangan Pemerintah dan masyarakat Tuhan Boleh bekerja sama Tuhan Sehingga dalam menuntaskan Dalam menahan penyebaran Covid ini Tuhan Kami bekerja sama dengan baik Kami tinggal di rumah Tuhan Kami jaga kesehatan kami Kami pakai masker Tuhan Kami cuci tangan Bapak Sehingga kami uh, ikuti Oh Tuhan apa yang menjadi aturan yang ada Tuhan Sehingga kami percaya Bapak Kalau engkau berkenan Oleh belas kasihanmu pulihkan bangsa kami Indonesia Tuhan pulihkan kota kami Cirebon Tuhan pulihkan uh, kompleks uh Gereja kami, Tuhan, kami ada di dalam kesehatan, kami ada di dalam sejahtera Tuhan, sehingga pemulihan ekonomi kembali terjadi. Tuhan, pemulihan keamanan kembali terjadi. Tuhan, sejahtera kembali dipulihkan untuk bangsa kami. Tuhan, sehingga apa yang sementara yang terjadi, Tuhan, kami kembali boleh pulih. Tuhan, kebebasan hak kami, kebebasan bekerja, kebebasan berjalan. Tuhan, kebebasan beraktivitas kembali boleh terjadi, dan kami boleh kembali beribadah di gereja di hari-hari yang akan datang terima kasih Bapak terpujilah namamu kami berdoa buat mereka yang ada di tugas-tugas kemanusiaan Tuhan karena paling depan dalam penanganan Covid ini ada anak-anak Tuhan di sana Tuhan bahkan ada jemaat GPDI kami serahkan mereka semua ke dalam tangan khusus keluarga Sab Sudir. kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus jaga lindungi mereka Tuhan diberkati kesehatan mereka diberi kemampuan kesanggupan Tuhan sehingga mereka mampu bekerja dengan baik tugas-tugas dan kami percaya tugas kemanusiaan mereka kerjakan dan kami berdoa semoga mereka yang sakit Tuhan supaya mereka dipulihkan mereka boleh kembali ke rumah dengan sehat dari Tuhan terima kasih Bapak terpunjilah namamu kami mengucap syukur untuk hari ini untuk minggu ini Tuhan karena kau baik bagi kami kami sudah berdoa dan kami akan akhiri ibadah raya jemaat GPDPTM hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, jemaat-jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Mari kita angkat tangan, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Terimalah dan milikilah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Serta persekutuan penghiburan kekuatan Roh Kudus Memimpin, menyertai, menolong, menguatkan, meneguhkan saya dan saudara Mulai saat ini Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua Di dalam nama Tuhan Yesus Setiap kita yang percaya berkata? Amin Puji Tuhan, ibadah yang selesai Tuhan Yesus memberkati